Selamat datang di channel Mulan Versial Yang baru gabung jangan lupa buat pencet tombol di bawah ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Dan like, comment dan share sebanyak-banyaknya Biar saya bikin tutorial, review, makanan atau yang lain Buat kalian Jangan lupa ya Pencet tombol di bawah ini Selamat menyaksikan. Halo, kali ini aku mau nyoba makanan pedas ayam chicken. Ya, kita lihat. Ini ayam perlu dengan sambal. Kita lihat rasanya ya. Ayamnya gimana? Pedesnya level berapa? Mantap tidak? Ya. Kita lihat timbika sasikan. Oke. Kita coba ya makanannya. Ini chicken ya. Pedesnya menurut pandangannya. Ini sambalnya sambal bawang Kalau menurut saya ya Ini sambal sambal bawang Cuma cabai full Campur minyak panas itu Lebih enak Mantap banget Terus kemudian ini Chicken biasa Ayam yang udah ditepungin ya. Kita lihat rasanya kayak apa ya, Kita lihat Si dulu Ini sambalnya mantap banget Kayaknya sih ya Kita mantap banget Kita lihat rasanya Ini yang ayamnya aja ya Kita lihat ayamnya dulu Kita rasain ya Bismillah hmm. Ayamnya empuk harinya saya pakai tepung ini harinya kita coba ya pakai sambal kasarnya gimana hmm. ini ini ini ini sambalnya cinta cabai doa minyak hmm. enak banget ini hmm. Ini mulai berbeda, capek ya. pedas. Ini mau beli makan siang hari, bermanfaat Kita Coba ya, makan nasi ini ya. Aku oh, beli ayamnya, resepnya ini. Senasinya kita makan, kita coba. Senyum gak menurut rasanya. Hmm. rasa, ini juga rasa, ini cocok banget. kalau makan siang hari, ya kita coba lagi. Hmm. Hmm. Hmm. ini mau coba, kalian bisa coba di rumah. ini sambalnya yang, ini, ini full sambal itu posta cabai Ini sedikit aja udah. Udah sempurna lagi. Kayaknya. enak banget. Sudah. Loh, Mantap banget. Ngerain lagi ya. Ini ini ya. Silakan. Eh. Terusin cabainya ini makan cabe akhirnya kurang kerasa bubunya tapi kurang entar jadi lebih kerasa tuh cabainya hmm hmm hmm saya beli semangat hmm, oh, hmm. kalau yang Terus, ini paling enak banget ya Nah ya Ini cuenya, minasinya. Kita tumpuk Dengan cabai lagi Dan lagi Kita, Kita coba mm.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 begini ya. Hah. Mantap banget levelnya. <coughs> mm. Mm. Hmm. aja ya. Ah, itu Buat kalian, buat tekan tombol bawahnya di bawah ini, jangan lupa bunyikan loncengnya. Jangan lupa buat like, share, dan komen ya, sebaik-baiknya Ya, Oke. besok kita bakal nyicil lagi. jangan lupa ikutin terus bulan versi ya kali ini cukup sampai di sini sampai jumpa besok see you.